Momentum mengejutkan menyebabkan banyak penonton terkejut ketika mereka dengan cepat menarik diri dari Fiery Flame City. Bang, arai misterius dibentuk oleh 29 angka di langit. Majestic Yuan Power mengalir seperti aliran, menghubungkan semua orang. Ini memungkinkan aura mereka berada dalam keadaan keseimbangan ekstrim. Ketika mereka menyerang dan membela, seolah-olah mereka adalah makhluk tunggal. Swash! 29 bayangan tombak tajam menembus ruang kosong pada saat yang sama. Setelah itu, bayangan tombak mulai bergabung bersama dengan cara yang aneh. Akhirnya, disertai dengan kekuatan yang mengerikan, itu diarahkan dengan kejam ke arah Jenderal Langmo yang aura mengerikan memenuhi langit. Sky Wolves/ Jenderal Langmo melihat serangan yang menakutkan ini. Dia tertawa dingin ketika dia mengepalkan tangannya. Aura iblis yang agung langsung berkumpul di tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pisau hitam raksasa besar seribu kaki. Seekor serigala hitam ganas di atas pisau melolong ke arah langit sebelum dia tiba-tiba menebasnya ke bawah dengan marah. Cii, bila itu menebas ke bawah dan ruang itu segera terbelah. Serangan itu belum selesai. Tetapi selokan sedalam sepuluh ribu kaki sudah muncul di tanah di bawah. Kekuatan yang menakutkan ini menyebabkan hati seseorang bergetar, dentang, bayangan tombak dan cahaya bilah beradu. Setelah itu, suara mengejutkan terdengar. Setiap bangunan dalam radius seribu kaki langsung hancur menjadi debu. Retakan besar menyebar seperti laba-laba melotot di tanah. 29 sosok mengundurkan diri di langit bersama kami sebelum semua tubuh mereka tersentak. Kekuatan terkikis yang menuju ke arah mereka benar-benar dicegat oleh mereka. Dengan cara ini, serangan mengerikan itu yang bisa melukai serius ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Hanya meninggalkan luka kecil pada mereka semua. Apa keterampilan misterius yang menyatukan tubuh mereka? Lindung memasang ekspresi terkejut saat dia mengamati pertarungan intens di langit. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dari 29 orang dalam formasi pada dasarnya telah dipersatukan bersama. Kekuatan ofensif mereka meningkat 29 kali, sedangkan kerusakan yang mereka terima adalah satu dari 29. Bahkan Lindung tanpa sadar merasa sedikit terkejut di wajah formasi misterius ini. Tidak heran Tang Sin Lian memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan Himo Jenderal itu. Membunuh, mata cerah Tang Sin Lian sedingin es. Wajah cantiknya berubah sedikit pucat karena bentrokan kejam itu sebelumnya. Namun. Itu segera diisi kembali oleh gelombang kekuatan Yuan yang megah yang melonjak ke tubuhnya. tombak api Phoenix di tangannya bergetar dan mulai bersenandung. Dengan tangisan dingin, ke-29 dari mereka sekali lagi maju sebagai satu. Bang-bang-bang, bentrokan mengejutkan terus meletus di langit. Formasi yang dibentuk oleh 29 orang mengendalikan Yuan Power yang melonjak dan terus-menerus bertarung dengan Jenderal Langmo, yang dikelilingi oleh aura mengerikan. Bangunan-bangunan yang menjulang di bawah semuanya berubah menjadi debu di bawah gelombang riak energi yang memancar di langit. Lindong menatap pertempuran yang semakin intens sebelum matanya berubah sedikit dingin. Dengan bantuan energi mentalnya yang luar biasa, dia dapat secara samar mendeteksi bahwa dengan aliran waktu, keganasan serangan Jenderal Limo secara bertahap mendorong 29 dari mereka menjadi tidak menguntungkan. Lagi pula, ada jarak yang terlalu besar antara tahap kematian mendalam dan tahap samsara. Meskipun kelompok Tang Sin Lian telah menggunakan formasi untuk menjadi satu, pada akhirnya masih ada celah di antara mereka dan ahli panggung samsara sejati. Oleh karena itu, meskipun mereka mungkin bisa sementara bertarung melawan ahli panggung samsara dengan mengandalkan formasi. Dengan aliran waktu, berbagai kekurangan pada akhirnya akan terungkap. Jelas. Tang Lian harus menggunakan teknik lain sebelum kelemahan ini benar-benar terbuka. Kalau tidak, mereka akan disebar oleh Jenderal Limo begitu formasi rusak. Tanpa kekuatan gabungan mereka, mereka bukan tandingan Jenderal Limo dalam pertarungan satu lawan satu. Sudah waktunya untuk mengubah banyak hal. Lindung menatap sosok merah cemerlang yang menyala-nyala di tengah 28 ahli dari Flame Divine Hall dan bergumam, "Bang." Seribu kaki iblis emas besar di bagian belakang Jenderal Langmo diperpanjang dengan cara yang menghapuskan matahari, iblis Ki menyapu. Sayap iblisnya seperti senjata yang sangat tajam saat mereka menembus udara dan muncul di atas formasi Tang Sin Lian dengan suara, Swash. Kemudian datang menebas dengan marah. Flame Divine Mountain, kelompok Tang Sin Lian menatap sayap iblis emas yang menyerang ke arah mereka. Mata mereka berubah sangat serius. Kemungkinan mereka telah mendeteksi seberapa kuat serangan yang datang dari Jenderal Langmo. Segera, kekuatan Yuan yang perkasa keluar dari tubuh mereka dan membentuk gunung api setinggi 10.000 kaki di atas mereka. Lelucon yang sangat bagus. Ketika Jenderal Langmo melihat pertahanan yang dibuat oleh kelompok Tang Xinlian, ejekan dingin diangkat di sudut mulutnya. Sementara itu, kilatan dingin berkilauan di matanya, berderak. Sinar hitam cahaya merobek awan seperti tirai hitam. Setelah itu, ia menyerang dengan keras ke puncak gunung yang menyala. Segera, celah mulai menyebar dari puncak dengan kecepatan yang mengejutkan. Ledakan, riak Yuan Power yang menakutkan menyapu dari langit sebelum gunung api besar itu runtuh. Daya Yuan liar dan ganas menyebar seperti air banjir. Asteris mengerang asteris. Rangan dikeluarkan dari kelompok 29 pria Tang Sin Lian setelah gunung yang terbakar itu rusak. Jejak darah muncul di sudut mulut mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan pada apa yang disebut formasi untuk memblokir ahli panggung samsara? Sayap iblis emas di belakang Jenderal Langmo mengepak dengan lembut. Dia memandang kelompok Tang Sin Lian, yang auranya menjadi agak kacau dan tertawa dingin. Mata cerah Tang Sin Lian balas menatap Jenderal Langmo. Dia juga tertawa dingin dan berkata, "Ini terlalu dini bagi kamu untuk merayakannya." Ki, sungguh gadis lidah berlidah. "Setelah aku menghancurkan formasimu, aku bertanya-tanya apakah kamu masih berani berbicara dengan cara yang sombong." Jenderal Langmo berbicara dengan cara yang tegas. Sayap iblis emas di punggungnya tiba-tiba menyebar. Penampilannya yang sangat besar sangat menakutkan. Namun, Ekspresi Jenderal Langmo tiba-tiba berubah setelah dia membentangkan sayap iblisnya yang mengerikan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ada riak yang sangat mengejutkan yang dipancarkan dari segala arah. Sumber dari fluktuasi ini adalah empat tentara dari Flame Divine Hall. Cahaya merah terang menyebar. Masing-masing dari mereka samar-samar memiliki simbol cahaya formasi besar 100.000 kaki mereka sendiri naik dari dalam tentara. Asterisk Keributan Asterisk Lautan orang-orang di luar kota api flem telah mengejutkan ekspresi ketika mereka melihat perubahan di langit. Kemungkinan mereka tidak menyangka Tang Sin Lian menyembunyikan teknik lain. Dasar gadis yang licik, mata Jenderal Langmo serius. Bahkan dia bisa mendeteksi beberapa bahaya dari pelat lampu formasi besar 100.000 kaki yang terletak di empat lokasi berbeda. Jelas. Tang Sinlian hanya berniat mengikatnya untuk memberikan waktu yang cukup bagi keempat pasukan untuk membentuk formasi masing-masing. Kamu merayuku. Tang Sinlian tertawa dingin. Rasa dingin sedingin es melonjak dari dalam matanya yang cerah, menyihir, dan indah. Teriakan dingin terdengar di sekitarnya. Keempat tentara mendengarkan. Formasi Iblis Penyegel Iblis Bis for Saint Bis. Petik 2. Iya nih. Teriakan tertib yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit seperti gemuruh guntur. Cahaya terang tiba-tiba melonjak di langit dan kekuatan yuan alami mulai mendidih. Empat piring cahaya sekitar seratus kaki mulai berputar. Bahkan, mungkin saja samar-samar melihat naga hijau, kura-kura hitam, harimau putih, dan burung vermilion terbentuk di lempeng-lempeng lampu. Bermimpilah jika kamu ingin menekan jenderal ini. Jenderal Langmo berteriak dengan marah sebelum dia mengepalkan tangannya yang besar. Iblis mengerikan monster menyapu dan benar-benar berubah menjadi cincin cahaya hitam 100.000 kaki. Raungan tajam bergemuruh dari cincin cahaya di langit. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Cincin langit iblis besar yang mengikis. Jenderal Langmo membanting telapak tangannya ke depan. Cincin cahaya hitam 100.000 kaki itu menghabisi matahari dan melesat menuju pasukan besar. Swash, fire lotus flame shield, blokir. Namun, ruang di depan terdistorsi saat cahaya hitam menakutkan datang bersiul. Formasi yang dibentuk oleh 29 individu muncul dalam sekejap. Iwan power yang besar dan perkasa berkumpul dan langsung berubah menjadi perisai api lotus yang sangat besar. Bang, suara bumi yang bergetar menyebar dengan cepat ketika ular api besar tumbuh ke segala arah. 29 angka yang ditutupi oleh penghalang formasi akhirnya didorong kembali dengan kekalahan. serangan yang berlarut-larut terdengar saat mereka tanpa sadar memuntahkan darah. Formasi. Aktifkan. Tangan Tang Sin Lian mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Meskipun demikian, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, tangisan dingin tiba-tiba terdengar. Gemuruh setelah tangisannya terdengar. Orang bisa melihat empat formasi di langit tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Sinar cahaya menyapu mereka. Selanjutnya, mereka saling bersilangan dan berkumpul di langit. Keempat lempeng cahaya terhubung bersama dan langsung berubah menjadi formasi menakutkan ratusan ribu kaki. Empat gambar spiritual menyertai formasi. Formasi itu secara langsung menjebak jenderal langmo di dalam. Empat binatang spiritual tiba-tiba meraung ke langit sebelum mereka semua bergegas ke depan secara bersamaan. Naga hijau mengayunkan ekor naganya. Harimau putih menggigit giginya. Kura-kura hitam menekan ke bawah sementara burung vermilion mengepakkan sayapnya. Mereka semua dengan kuat menjebak langmu. Bas-bas, banyak simbol cahaya misterius dan rumit terbentuk di sekitarnya. Setelah itu, mereka datang mengganggu setelah Jenderal Yimo tingkat di mana mereka terjalin di sekitar yang terakhir menunjukkan bahwa tidak ada akhir bagi mereka. Enyah, Jenderal Langmu melolong marah ketika aura iblis mengerikan melonjak. Dia memegang tombak besar di tangannya. Tombak itu ditembak dengan cara sombong ketika berusaha menembus formasi. Namun, formasi sudah berhasil dibentuk dan itu adalah formasi yang dibuat oleh keempat pasukan. Jelas, bahkan dengan kekuatan panggung samsaranya akan sangat sulit baginya untuk membebaskan diri dalam waktu singkat. Ketika Tang Xinlian melihat formasi besar itu bergetar karena perlawanan Langmo, matanya yang cantik menjadi fokus. Itu tidak terduga bahwa formasi pada tingkat ini masih tidak dapat sepenuhnya menekan Jenderal Limo ini. Mengumpulkan, Tang Xinlian menghirup udara dalam sebelum segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tiba-tiba, banyak pilar cahaya berdatangan ke formasi. Salah satu dari mereka mendarat ke lindung di tanah di bawah. Pilar cahaya menutupi Lindong, mencegah orang lain melihat apa yang sedang terjadi. Di bawah penutup pilar cahaya, Lindung mendengar suara cemas Tang Sin Lian terdengar di telinganya. Lindong, cepatlah, aktifkan kekuatan simbol ancestral. Menekannya, petik 2, mata Lindung mengeras sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu terlalu sulit untuk berurusan dengan Yimoki. Seseorang masih harus mengandalkan kekuatan dari simbol leluhur untuk menekannya. dimengerti mengerti, akhirnya, tiba saatnya bagi lindung untuk bertindak, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1030, Terobosan. Pilar cahaya terkonsentrasi turun dari langit dan menutupi tubuh lindung di dalamnya. Dia berada di dalam pilar cahaya. Tetapi dia masih bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia luar dengan jelas. Tang Lian jelas sangat berhati-hati dalam cara dia bertindak. Dia tahu bahwa Lindong tidak ingin orang lain tahu bahwa dia memiliki simbol leluhur. Karena itu, ketika meminta bantuannya, dia memotong petunjuk yang mungkin bisa membocorkan informasi ini. Lindong, kita hanya bisa menjebak Jenderal jenderalimu. Untuk menekan dan menyegelnya, kita akan membutuhkan kekuatan dari simbol ancestral. Yang perlu kamu lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan simbol Ancestral. Energi dari formasi akan memberi kamu bantuan. Petik 2. Selanjutnya, semuanya terserah padamu. Suara Tang Sin Lian yang agak cemas menyebar di dalam pilar cahaya. Imoqi adalah energi unik dari Imo dan jenis energi ini tidak ada di dunia ini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk ditangani dan ini juga mengakibatkan Imo memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Sudah ada celah antara kekuatan kelompok Tang Sin Lian dan Yimo. Dengan demikian, sudah merupakan suatu prestasi untuk dapat menjebaknya untuk saat ini. Lindong sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk dengan menyilangkan kaki. Sekarang dia tidak lagi harus khawatir tentang rahasianya ditemukan. Dia tidak lagi harus menahan diri. Cahaya hitam yang sangat dalam adalah yang pertama keluar dari atas kepala Lindong. Cahaya hitam ini mirip dengan Yimoki. Namun, yang pertama itu misterius dan tak terduga sementara yang terakhir itu jahat dan dingin. Mereka tidak bisa hidup berdampingan di pesawat yang sama. Ya ampun, cahaya hitam perlahan menyebar sebelum dengan cepat berubah menjadi lubang hitam yang berputar. Beberapa pilar cahaya energi terang di sekitarnya mulai memancarkan beberapa titik cahaya energi. Setelah itu semuanya. Dari mereka secara paksa dimangsa ke dalam lubang hitam itu Bang, Lindong tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah lubang hitam muncul Cahaya kilat terang berkumpul di tangannya sebelum ular kilat yang tak terhitung jumlahnya berdesing keluar dan berputar-putar di sekitarnya Pada saat ini, dia tampak seperti kaisar petir Agung dan mendominasi Petir hitam diaglomerasi bersama Pada saat yang sama Gelombang riak menakutkan dipancarkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Tang Xin Lian tampak suram saat dia fokus pada kilat hitam yang terkumpul di dalam pilar cahaya. Tangannya tanpa sadar mengencang. Xin Lian, bisakah kita mengandalkan dia sendirian? Seorang tetua dari Aula Api Flame menundukkan kepalanya dan tanpa sadar bertanya. Meskipun mereka semua telah menyaksikan kekuatan luar biasa lindung sebelumnya. Jenderal Langmo di depan mereka ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Huacan dan Susiu. Bahkan dengan menggabungkan kekuatan seluruh Flame Divine Hall mereka, mereka hanya bisa menjebak Jenderal Langmo ini berkat keterampilan kepemimpinan sempurna Tang Xinlian. Berdiri di samping mereka, beberapa tetua dari Flame Divine Hall mengangguk setelah mendengar ini. Ada kekhawatiran di mata mereka. Mereka akhirnya berhasil menjebak Jenderal Langmo setelah banyak kesakitan. Jika Lindong tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir, semua upaya mereka akan sia-sia. Mata cantik Tang Sin Lian sedikit menyipit setelah mendengar keraguan para tetua di sekitarnya. Senyum tipis cepat naik di wajahnya. Dulu ketika Master pertama kali mengatakan bahwa kita mungkin akhirnya mengandalkan Lindung dalam kompetisi ini. Aku tidak percaya padanya juga. Namun... Kenyataan akhirnya mengatakan kepada aku bahwa orang ini selalu dapat menciptakan keajaiban. Karena itu, aku memilih untuk percaya padanya sekarang. Semua tua-tua saling berhadapan setelah melihat ini. Mata mereka tampak agak aneh. Wajah Tang Sin Lian dengan cepat memerah setelah melihat ini. Dia tanpa sadar menegur dengan suara malu dan marah. Apa yang kalian pikirkan? Para tetua tertawa kering sebelum dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Meskipun Tang Sin Lian dianggap sebagai seseorang dari generasi muda, posisinya di Flame Divine Hall tidak kalah dengan mereka. Gemuruh, petir hitam di dalam pilar cahaya menjadi semakin liar dan keras saat mereka mengobrol. Kekuatan itu menyebabkan keempat tetua Flame Divine Hall, yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam yang sempurna untuk memfokuskan mata mereka. Mereka diam-diam menghela nafas. Simbol ancestral memang kuat, namun... Sepertinya masih ada celah besar jika dibandingkan dengan Moluo. Cahaya hitam berdesir di sekitar tubuh Lindong. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, salah satu matanya tampak gelap seperti langit malam dan ada lubang hitam yang berputar di dalamnya dan melahap segalanya. Di sisi lain, ada kilat berkedip di matanya yang lain. aku teh tampaknya mengandung dunia guntur, dan berbagai bentuk kekerasan terbentuk di dalamnya. Pergi. The yuan Power dalam tubuh lindung berlari kencang. Tiba-tiba, dia mengayunkan kedua tangannya dengan keras. Naga hitam dan naga perak bergegas keluar dari telapak tangannya. Mereka memamerkan cakar mereka dan meraung sebelum mereka dengan kejam masuk ke pilar energi besar di sekitarnya. Berdengung, pilar energi yang cerah mulai mengamuk setelah dua energi agung ini dituangkan ke dalamnya. Setelah itu... Ada cahaya hitam dan cahaya petir diam-diam menembus formasi cahaya seratus ribu kaki di langit. Bumbung, Jenderal Langmo mengepakkan sayap iblis emasnya ketika dia berdiri di tengah formasi. Mengumpulkan aura iblisnya yang mengerikan. Dia terus bertarung dengan empat binatang spiritual. Namun, terbukti bahwa ia secara bertahap mulai mendapatkan di atas angin ketika kebuntuan ini berlanjut. Bang! Jenderal Langmo tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Aura iblis yang agung berubah menjadi serigala ganas yang tak terhitung jumlahnya yang bertubrukan dengan kejam terhadap sosok cahaya roh naga hijau. Fluktuasi mengerikan langsung mengguncang sosok naga hijau sampai menjadi sedikit ilusi. Haha, apakah ini teknik terakhirmu? Sama sekali tidak berharga. Jenderal Langmo tertawa keras ke arah langit, mengepakkan sayap iblisnya. Dia disertai oleh aura iblis mengerikan saat serangannya melaju ke depan dengan cara yang ganas. Dengan setiap gelombang menjadi lebih kuat dari yang berikutnya. Hah, namun, mata Jenderal Langmo tiba-tiba menyusut ketika dia tertawa terbahak-bahak. Keempat binatang buas sekali lagi menerkamnya. Namun, sinar petir hitam tiba-tiba keluar dari mulut besarnya. Tepat, sinar petir hitam ini benar-benar berubah menjadi rantai besar yang terjalin erat di sekitarnya. Mata Jenderal Langmo menjadi dingin Imoki tersapu ketika ia mencoba untuk mengikis rantai itu Namun, Imoki, yang sebelumnya berada di atas angin Mengeluarkan suara memekakkan yang memekakkan telinga Bahkan, rantai petir hitam yang mengelilingi tubuhnya tampak semakin ketat Kejadian tak terduga ini menyebabkan ekspresi Jenderal Langmo sangat berubah Namun, dia bukan penurut biasa Matanya dengan cepat berubah dingin sebelum simbol cahaya kemasan di sayap belakangnya mulai terkelupas. Setelah itu, tubuhnya benar-benar mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan. Bang-bang dalam 10 napas pendek, tubuh jenderal Langmo sebenarnya menjadi sepuluh ribu kaki. Ibliski menyapu keluar dari belakangnya dengan cara mengerikan. Dari kejauhan, dia tampak seperti iblis yang bisa menghancurkan dunia, berderit-berderit. Rantai petir hitam besar yang terjalin di sekitar tubuh Jenderal Langmu mulai mengeluarkan suara berderit saat tubuhnya membengkak. Jelas, itu mulai retak. Kelompok Tang Sin Lian menyaksikan adegan ini dari langit. Ekspresi di mata mereka menjadi semakin khusyuk Kekuatan simbol leluhur yang dilepaskan oleh Lindung sangat ditingkatkan setelah melewati formasi mereka. Meskipun demikian, itu masih bukan tugas yang mudah untuk menekan Jenderal Langmu. Ini, apalagi, saat ini, jelas bahwa mereka tidak dapat memberinya banyak bantuan. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Lindung sendiri. Lindung, lakukan yang terbaik. Mata cerah Tang Sin Lian menatap sosok di pilar cahaya, sebelum dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, dia tahu bahwa Lindung hanyalah pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Meskipun dia memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Jelas mustahil baginya untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan kedua simbol leluhur yang hebat itu. Bang, lindung tanpa ekspresi, kedua telapak tangannya menyerang ke depan sekali lagi. Dua naga cahaya berwarna, yang masing-masing diisi dengan devoring power dan thunderbolt strength, sekali lagi bergerak maju. Setelah itu, mereka masuk ke formasi. Jika seseorang harus mengamati dengan seksama, Orang akan menemukan bahwa ada vena menggeliat di kedua lengan lindung. Jelas, dia menggunakan setiap bit kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan dari dua simbol Ancestral yang agung. Banyak rantai kilat hitam mulai mengalir keluar dari formasi 100.000 kaki di langit setelah lindung dengan gila mengaktifkan dua simbol leluhurnya. Mereka muncul seperti banyak naga petir hitam yang terjalin erat di sekitar iblis besar sepuluh ribu kaki. Retak Jenderal Langmo meraih ke depan dengan tangannya yang besar. Demoniki melonjak saat ia secara langsung memecahkan rantai petir hitam besar. Segera, matanya dilemparkan ke arah pilar cahaya yang jauh. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa rantai petir hitam yang sangat menjengkelkannya sebenarnya berasal dari tempat itu. Dasar bodoh-bodoh, Jenderal -bodoh, Langmo melolong marah. Dia baru saja akan melepaskan serangan ketika meningkatnya jumlah rantai kilat hitam tiba-tiba melesat. Selanjutnya, mereka menahannya sampai dia benar-benar tidak bisa bergerak. Jenderal ini ingin melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Jenderal Langmo tertawa marah sebelum dia dengan cepat mengepakkan sayap iblisnya. Rantai petir hitam di tubuhnya pecah satu inci pada suatu waktu. Banyak rantai petir hitam sekali lagi terjalin di sekelilingnya setelah rantai itu hancur. Di satu sisi, itu berakhir di jalan buntu yang aneh. Namun, pada tingkat saat ini, sepertinya tingkat di mana rantai itu runtuh, jauh melebihi tingkat di mana rantai itu melilit di sekitarnya. Itu masih belum cukup, seorang tetua berkata dengan suara khawatir. Mengingat kekuatan tahap mendalam kehidupan sempurna Lindong saat ini, jelas bahwa mengaktifkan sejumlah besar rantai kilat hitam sudah menjadi batasnya. Selain itu, Begitu Lang berhasil melarikan diri dari restrain, formasi ini juga akan berakhir runtuh. Para tetua lainnya juga mengangguk dengan cara yang sangat khawatir. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tang Xin Lian dengan lembut menggigit bibir merahnya. Mata cantiknya menatap tajam pada sosok di bawah, yang dibungkus oleh cahaya kilat hitam yang megah. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tidak akan bertahan lama. Seorang sesepuh tiba-tiba menghela napas sesaat kemudian. Ini hampir habis. Semua orang melihat rantai petir hitam yang semakin lambat yang keluar dari formasi besar, sebelum hati mereka tenggelam. Jelas itu adalah lelucon bagi mereka untuk mengharapkan Lindong, ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna, untuk bersaing dengan seorang jenderal limo dalam hal ketahanan energi mereka. Bahkan jika mereka semua membantu Lindong, ini masih tidak mudah untuk dicapai. Yuan power. Abis sekali lagi. Kekuatan Yuan yang megah awalnya berkumpul di sekitar lindung di bagian bawah pilar cahaya benar-benar kelelahan. Wajahnya tampak sangat pucat. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menatap iblis besar setinggi sepuluh ribu kaki itu dengan bangga. Dia dengan lembut tersenyum sebelum dia perlahan menutup kedua matanya. Dia benar-benar kelelahan. Seorang tetua melihat rantai kilat hitam akhirnya berhenti Segera, dia tersenyum pahit Sepertinya mereka akan gagal kali ini Tang Sinlian menggigit bibir merahnya dengan erat Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam Mata cantiknya sekali lagi menjadi buram Sementara tangannya mengepal erat ke tombak Phoenix Api Dia berbicara dengan suara yang dalam Semua tetua, bersiaplah untuk bertarung Meskipun mereka sudah menggunakan setiap teknik yang mereka miliki, mereka tidak boleh membiarkan Jenderal langmo ini mengganggu keseimbangan di medan perang. Selain itu, satu domino yang runtuh dapat memicu reaksi berantai yang akan menyebabkan mereka gagal total. Dimengerti, banyak orang tua menjawab dengan suara yang dalam setelah mendengar ini, Tang Sin Lian sekali lagi melirik bagian bawah pilar cahaya. Dia akan berbalik dan menyatakan serangan habis-habisan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba menoleh. Mata cantiknya mengandung kejutan kuat saat dia melihat ujung pilar cahaya. Kekuatan Yuan di tempat itu, yang awalnya telah habis, pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatannya sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, dia bisa mendeteksi jejak fluktuasi deat ki asli yang terbentuk di dalam kekuatan Yuan. Mendesis, beberapa ahli Flame Divine Hall di sekitar juga menyadarinya pada saat ini. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin sebelum semua mata mereka menunjukkan shock. Suara mereka, yang dipenuhi dengan kejutan, menyebar tanpa sadar di udara. Dia, sebenarnya menembus ke tahap kematian mendalam. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.